Halo sobat semuanya, welcome back to my channel balik lagi sama gue sini dan kali ini gue bermain di Gods of Olympus ya dengan bawa modal 300 ribuan aja disini gue langsung tar aja di bed 12.500 DC aktif di BSD ya oke, okay, kita nyesel-nyesel satu dulu, kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu di sini ya BSD ya oke okay lanjut lanjut lagi aja sih. jangan main sampai dulu aja di sini ya. Dan pastinya gimana kabar hari ini untuk semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya Oke nikmatin aja dulu permainan ini ya kan kita selanjutnya semuanya bersama si Eh pasti semoga hari ini hari keberuntungan gue bisa dapetin profitnya ya atau dapetin uang sejajar dari si bubuk ini ya oke okay. Wow langsung dapetin theater gratisannya ini kita makan malam dari sini ya mudah-mudahan hasilnya dapetinnya dapetin yang mantul-mantul oke okay. lagi dong coba dulu ya oke, guys ya buat kalian juga yang lagi nonton video ini pokoknya uh, jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian ya ataupun sebagai mata pencantus sehari hari cukup jadikan game ini sebagai hiburan buat aja ya, tuh untuk uh, sekedar hokam-hokam ya dan uh, tidak dan ya hanya untuk usia 18 tahun ke atas. ah okay. gila ini keren banget sensasi yang luar biasa. kamu satu juta loh ini masih ada 11 lagi, cuy gila gila gila ini keren banget nih. oke okay. pokoknya okay. buat teman-teman <Tuk especie> yang udah mampir ya, yang udah hadir di sini semua simak videonya dari awal sampai habis ya. jangan di skip biar nggak ketinggalan untuk update terbaru dari gue kali ini di Oke, okay. Mantap banget dapetin 600 ribuan dong. Aduh, ini gue sebesar aja deh ya. ya. jangan lupa untuk bantu support channel ini, di like, comment, share dan di subscribe pastinya di bawah. Ya, biar kalian juga gak uh, ketinggalan untuk update terbaru dari gue kali ini setiap harinya. Ya, jangan lupa aktifin notifikasi lonceng ini paling penting banget ini ya biar kalian gak ketinggal kabar-kabar terbaru nih, dari atau tentang situs atau tentang slot coros -oh hari ini ya wah ini gila nih 2 juta loh harga 3 juta gila gila keren banget oke okay. masih dikasih ya lanjut lagi dong kukusnya mana nih Oke, okay, 2.38 top ini buat Oke okay. Haduh, haduh, haduh, haduh lanjut, lanjut lagi aja nih, bestie ya. Kita sambil pemanasan dulu. Dan pasti di sini gue akan membagikan untuk tips dan triknya nih yang buat kalian semuanya yang membahas tentang info slot gacor atau buat caleg buat gacor ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir karena semua informasinya ada di sini ya. Dan juga uh, buat kalian semuanya di sini gue juga mau ngasih untuk buat caleg tipsnya nih dengan winrate tertinggi ya untuk memudahkan kalian bermain di game slot online yang lagi gacor pastinya jadi sabar-sabar aja ya oke kalau misalkan kalian mau dapetin suara-suaranya di sini atau mau dapetin info-infonya ya pokoknya semuanya ada di sini deh gak usah kalah ya oke aduh gila gila gila satu lagi Aduh gak sabar nih gue, gue bakal langsung spill aja ya Gue mau spill, ada tempat bermain gue Yang pasti itu aman banget Terpercaya dan juga sudah baru isi ya Oke okay. Ini tuh yang pasti kecil tuh aman terpercaya Ya dan sudah ada seni juga Jadi gak perlu ragu lagi atau gak perlu khawatir ya Oke, okay, langsung aja. Aduh, pas banget daripada kayak tapi puluh lima ribu ya. Wow, keren. Oke, okay, gas gas kedua aja nih. ya sampai dua lanjutin. Coba buat teman-teman semuanya. Uh, udah mampir mas, ay. Gila, sisi gaji tak doh, sensasional ya. Oke, gua bakal berulangnya di situs gua bermain di situs 138 satu tiga delapan. Gua jangan kau bermain, ga, ya. Gua bermain di situs permen 138 tiga ya. Jadi buat teman-teman yang mau join di situs permen 138, tiga delapan, udah ngomong aja, karena linknya juga udah ada di kolom Tinggal kalian juga digaskan aja, oke? Okay? Oke, semoga beruntung deh buat semuanya ya, karena memang. Hanya bisa sharing Gue hanya bisa berbagi Untuk teman-teman semuanya Jadi ya Semoga bisa bermanfaat ya Oke okay. Dan yang paling penting di sini ya Gak usah terlalu beranggapan serius ya Jadi lainnya ini aja Atau ya iseng-iseng hadiah Gitu ya nanti lumayan-mumayan Gak usah yang terlalu tergang -tergang juga, Ya semuanya enjoy aja Menikmati aja Oke, okay, mantep banget saya channel lagi 3.600.000an Dan aku tahu yang gue dapat Kedua-kedua-kedua Kira-kira tembus kok ini. Kira -kira tempuh, jika, mbak, Wah, ini exciting banget ya Dan gue rasa cukup aja Sekian videonya Karena gue udah dapetin jackpot maniannya sini. Pokoknya buat semuanya Semangat terus ya Para putih yang Para putih sensasional Oke Dan Sudah waktunya gue pamit ya Untuk rehat dulu ini, ini gue izin kamu ketemu lagi di video berikutnya. Salam jackpot, salam ledek, salam sensasional nasional, fans men, fans nah, yang jangan makan pagi, Oke, okay. bye-bye.